Halo everyone, welcome back to my channel. Dan untuk para sahabat zodiak 48, selamat datang kembali dan berjumpa bersama saya di video yang membahas tentang ramalan asmara seorang cowok Virgo di bulan Maret tahun 2020. Namun sebelum menonton videonya, langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan privasi tentang seputaran zodiak, hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Tidak banyak basa basi, kita langsung ke ramalannya. Oke, kita langsung ke ramalannya yaitu Asmara seorang pria Virgo di bulan Maret tahun 2020. Dan untuk Virgo itu berada di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Dan untuk Asmara seorang pria Virgo di bulan Maret tahun 2020, pria Virgo sangat suka menyakiti hati seorang pasangan, itu dari kata-kata ataupun dari perbuatan dari kata-kata seorang pria Virgo akan sangat suka mengolok-olok ataupun sangat suka memberikan kata-kata kasar kepada pasangannya sehingga membuat pasangannya merasa tidak nyaman ataupun merasa sangat jengkel kepada seorang pria Virgo di bulan Maret tahun 2020 pria Virgo juga sangat dominan melakukan perselingkuhan di bulan Maret tahun 2020 itu disebabkan karena di bulan Maret nanti seorang pria Virgo mendapatkan banyak kenalan dari sosial media di dalam kategori ini seorang pria Virgo akan memanfaatkan luang waktunya ataupun memanfaatkan kesempatan yang diberikan serta kepercayaan yang diberikan oleh seorang pasangan kepada pria Virgo tidak jarang pria Virgo akan sembunyi-sembunyi melakukan suatu hubungan dengan wanita lain dalam artian dengan pasangan lain di kategori ini pria yang biasanya melakukan hubungan tersebut adalah pria yang mempunyai hubungan jarang-jauh dalam artian LDR bersama pasangannya kepercayaan yang diberikan oleh seorang pasangan pria Virgo kepada dirinya sangat-sangat mudah untuk dihianati dan tidak akan diketahui oleh seorang pasangan namun efek yang diberikan dari perselingkuhan oleh seorang pria Virgo di bulan Maret nanti adalah kata-kata kasar akan sering kamu ungkapkan kepada pasanganmu terutama yang LDR ataupun yang jarak jauh disarankan untuk pria Virgo agar memperbaiki hubungan asmaramu meskipun itu berada di dalam jarak yang dekat ataupun jarak jauh pertahankan pasanganmu karena pasanganmu yang sekarang itu adalah yang terbaik buatmu semoga pria Virgo berubah dan mengubah hubungan asmaranya dan fokus kepada satu pasangan baik